Halo Sobat Gaming, apa kabar kalian semua? Siapa di sini di antara kalian yang masih tidak mengetahui cara mendaftar ataupun deposit pada situs slot online? Permainan slot online ini sangat dinikmati oleh kebanyakan orang, karena mudahnya dimainkan dan juga mudah membawa keberuntungan. Akan tetapi tidak dari kita semua mengerti cara daftar dan cara deposit situs slot gacor melalui aplikasi e-wallet dana.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 Setelah masuk ke dalam situs akan muncul tampilan home di situs judi 188 ini, langkah pertama kamu bisa klik pada menu daftar. Lalu setelah itu kamu harus mengisi data yang valid. Klik kolom username atau user ID lalu isi sesuai keinginan kamu. Setelah mengisi nama pengguna atau ID kamu, bisa lanjut ke kolom kata sandi atau password isi sesuai keinginan kamu tapi mohon diingat jangan sampai orang lain tahu atas ID dan password kamu ya.